¡Qué jodido! Suka dukanya Di musim hujan pergi ke pesta Gimana kabarnya? Legah ini. <tuh>. Kita masih di wilayah lintang ini Pamuhan Utara oh. menuju ke pemburan Hai mantap, wes. Eh. sini saja. Oke okay guys kita sudah di baru 4 ke pengguren tumben dari kota mau ke hutan woi oh, bagus itu jangan ada yang pingsan ya ini fix this Wah ini mantap ini bro Ah. ah. Kenapa Coba sendalnya? Wah, ini coba sendal siapa Pak Habibi. oh, ndak cuma lepas. Bisa dibersihin ini itu baru dibasihkan lagi. Kan? Oke, Nurdin anak muda, ada lagi mau nelpon? Ada Dokumentator Tidak boleh Manal, sepater, kalah <laughs> Uh, mantap, bro! Uh, lolos inilah pasukan berani jalan dibanding naik motor, karena karena naik motor, katanya tidak berani, tapi beraninya jalan. Oi, oi, oh! Oh, oh. Eh. Eh. Bu. Bu. Nanti kalau Mas Arir yang sastra lagi turun cari ini Mas. Tapi aku berpikir kalau dia jatuh mah, kalau dia jatuh mah. Oh, ini. Oh, ini orang kesastraan semua ini. Ha <tuk tangan> ha <tuk tangan> ini lihat lewat di sini. Ayo. Ayo. Ya, di saja. Iya, terus. Eh. Kalau ambil. Kalau ambil, lagi. Yang kanan, jalan. Anu, jalan dorong-dorong saja dong oh, <tuk> oh. <tuk> pasar video.